Oke, so our topic yeah, is to be. Have you ever hear about to be? Pernah dengarkan to be enggak? Enggak. Oke, okay. to be is auxiliary verb or jadi to be means tam kata tambahan dalam kata kerja. Kata tambahan yang digunakan dalam kata kerja. Jadi sebagai pembantu kata kerja. Oke? Okay. To be dari uh, era three option, there 3 oke, okay? ada 3 tipe M, E, R but today we would like you focus on the first M, oke, okay? sekarang kita akan fokus pada salah satunya oke, okay? M, kita akan bahas M oke, to be itu letaknya incident itu antara subjek dan jadi di antara dan cop, jadi to di tengah-tengah, oke okay? boleh sampel, oke okay, for and the formula rumusnya m itu khusus hanya untuk i ujeknya hanya beli khusus i nah for ada stand, okay. for example balik i m bla bla bla bla bla bla oke ini i am, blah, blah, blah. Okay, nice. I am. Apa Yang Man, saya, saya, saya, apa saya itu hmm. Saya bundar. I am orange. Warnanya oranye. Saya orange Ayam sweet. sweet. sweet. Orang. Manis. Apa Manis. Saya manis. fruit. Saya buah. buah. Oke, okay. and then Di daerah dari you This Word, oke? Okay? Jadi tambah Ini ayam okay? Yes I Ke Arab Abi. aku ayam nah, botol. saya botol. ah aku botol. masya allah. loh ah hmm. kalau namanya r huruf ya r oh, ini. ini ah. nah, kasih nama enggak gini I am tambah no. kayak gini dimuruk dia cuman I M nah kayak gini habis habis A okay. L B A before you submit masa dokter arti ini Ayam Ayem, Ayem, kamera Aja Gimana Saya Oke. Okay. Ketemu kacang. Ah, Ke Artinya. hati Warna warna green itu warna apa? Ah, merah Green, green, green. Apa ini oh, warna hijau. Hmm. Nah, ini warna merah. gimana? Oh, Biru. Oh.